Jangan membeli mata uang kripto hanya karena ingin ikut-ikutan saja. Pahami semua resikonya terlebih dahulu. Token ini diarsiteki oleh pasangan selebritis Rizky Dilar dan Lesti Kejora. Proyek mereka bernama Leslar MetaFest. Di sini diberitakan bahwa token mereka telah terjual senilai 12 miliar. Di sini dituliskan bahwa dalam hitungan 30 detik di private sale, token senilai 500 BNB habis terjual. 500 BNB kalau dirupiahkan senilai 2,7 miliar. Kemudian di pre-sale, coin LESLAR senilai 2000 BNB terjual habis dalam 12 menit. 2000 BNB itu nilainya hampir 11 miliar rupiah. Mari kita lihat situsnya. Ini situs LESLAR MetaFest. Token ini akan mulai dijual secara umum tanggal 6 Maret 2022 jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman yang ketinggalan pre kemarin bisa beli di situs PancakeSwap. Kalau teman-teman cek situsnya ada timer yang menunjukkan kapan public sale dimulai. Nanti saya akan pandu cara pembelian token ini. Mari kita kenali dulu proyek ini. Ini adalah smart contract token LESLAR. Sangat penting untuk mengkopi kontrak yang benar agar tidak tertipu. Nanti, teman-teman butuh kontrak ini kalau mau belanja di Pancake Swap. Ini visi perusahaan. Silahkan baca sendiri di situsnya. Ini foto foundernya pasangan selebritis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kalau kita lihat follower Instagram Rizky Bilar ada 12,4 juta follower. Sedangkan Lesti Kejora mempunyai 24,6 juta follower Instagram. Jadi ini aset yang sangat penting, karena dari follower yang banyak akan sangat memudahkan pemasaran proyek ini. Teman-teman bisa baca distribusi tokennya. Nah, di sini dituliskan proyek ini akan mendukung bayi yang terlantar untuk pendidikannya. Jadi ini bagus juga karena ada social responsibility-nya. Nah, ini tim profesional mereka. Yang menarik adalah ini. Ada RS, RS itu adalah Rudi Salim. Buat teman-teman yang tidak mengenal Rudi Salim, saya akan share background informasinya. Ini yang tengah adalah Rudi Salim. Di sini dia berfoto bersama Rafi Ahmad dan Nagita. Rudi Salim dan Rafi Ahmad, mereka memiliki klub sepak bola Rans Cilegon. Rudi Salim juga memiliki showroom mobil mewah dan supercar. Showroomnya menjual mobil seperti Lamborghini. Nanti teman-teman kalau topenya sukses bakal beli Lamborghini-nya ke Rudi Salim. Jadi Rudi Salim adalah seorang pebisnis handal. Orangnya masih muda, baru berumur 34 tahun. Dengan adanya Rudi Salim, proyek ini saya rasa akan lebih berpeluang sukses. Yang lain-lain gak ada yang saya kenal. Mungkin harusnya dikasih referensi, proyek-proyek apa yang mereka pernah kerjakan. Tapi cukup Rudy Salim ini sudah bisa menjual. Teman-teman setujukah? Apa itu Leslar NFT? Teman-teman nanti bisa invest di gambar-gambar NFT ini. Ini road mapnya teman-teman bisa baca sendiri. Ini partner-partnernya Binance, Pingsail, dan PancakeSwap Sekarang saya akan memberikan tutorial cara membeli token ini di PancakeSwap Pertama copy smart contract ini Pencet tombol ini Kemudian teman-teman ke situs PancakeSwap Linknya bisa lihat di deskripsi di bawah. Teman-teman juga butuh wallet digital. Bisa pakai Metamask atau Trust Wallet. Saya pakai Metamask di sini. Connect wallet teman-teman ke situs ini. Untuk belinya cukup klik trade, dan exchange. Di sini teman-teman butuh koin BND atau koin lain seperti USDT. Di bagian bawah ada tulisan cake, kita pencet aja. Kemudian kita paste smart contract tadi ke sini. Kemudian muncul tulisan Leslar, klik import aja. Canteng I understand. Dan klik import. Nah ini sudah berubah jadi Leslar. Tapi ini belum bisa beli, karena belum launching. Besok hari minggu silahkan teman-teman coba. Satu hal lagi, teman-teman butuh menambahkan Smart Contract Leslar ke Wallet juga. Setelah beli token di PancakeSwap, tokennya baru akan kelihatan di Wallet kalau teman-teman melakukan ini. Di bagian bawah, klik Import Token. Kemudian pilih Custom Token. Lalu paste Smart contract di sini. Nanti muncul token Leslar. Pencet Add Custom Token. Setelah itu, pencet import token. Jadi, nanti setelah teman-teman beli token Leslar, bakal muncul di wallet teman-teman. Di sini, saldo token Leslar saya masih nol karena belum beli juga. Satu hal lagi, teman-teman harus punya sisa sedikit BNB untuk membayar fee. Jadi, jangan klik maksimal BNB-nya karena nanti gak ada sisa BNB untuk membayar fee. Sisakan 0,01 BNB aja untuk jaga-jaga. Finyesih -jaga. tidak begitu besar. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga token ini meluncur seperti roket ke bulan. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.